Sepuluh lebih. Makanya kuliah, kuliahlah di USU. Banyak yeah, sekali yeah. keuntungan. Uh, yeah. Kalau orang tua sekarang mana yang murah? Iya yeah, betul. Oh. Oh, murah, bagus, gitu kan? Uh, Paling mahal. Yang cuman. murah, yang bagus masuk USU. Oke. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di The Baratok nah kali ini kita akan membahas kembali tentang bagaimana cara masuk USU nah sudah bersama kita Ibu LV Sumanti Koordinator Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru USU tahun 2021 Assalamualaikum KLV Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat nah, tahun yang, lalu yang. ya tahun lalu kan kita sudah membahas bagaimana masuk USU tahun 2020 nah sekarang sudah penerimaan lagi tahun 2021 nah iya. banyak juga yang bertanya apakah ada perbedaan bagaimana cara masuk USU tahun ini dibandingkan tahun lalu bagaimana penjelasannya iya terima kasih uh, pendengar debara channel terima kasih <tuh> tahun lalu sudah banyak yang melihat namun Mudah tahun ini apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengar ya, bagi yang menonton. Uh, ini Hari ini kita khusus membicarakan bagaimana masuk USU, tapi sebenarnya uh, teknis atau seleksi uh, nasional ini pada dasarnya di semua perguruan tinggi itu sama ya, uh, terutama untuk pelaksanaan seleksi nasional uh, mahasiswa perguruan tinggi negeri jadi untuk senam PTN ini ini yang pertama ya seleksi ya. pertama uh, untuk USU yang juga uh, seleksi untuk seluruh PTN yang ada di Indonesia itu sama uh, senam PTN uh, itu kemarin sudah berlangsung di Desember tahun 2020 uh, dan sudah ditutup uh, pada Februari 2001 yang lalu ya, dan kita sekarang sedang menunggu pengumuman Senam PTN, insya Allah ini akan diumumkan pada tanggal 22 Maret 2021 untuk Senam PTN, nah bagaimana yang belum berkesempatan yang kemarin belum eligible istilahnya untuk Senam PTN, untuk bisa ikut serta juga dalam seleksi penerimaan melalui jalur lain. ya. Jadi, selain Senam PTN, ada dua jalur lagi yang kami sediakan, yang khusus sediakan. Yang pertama itu jalur SPMPTN, yang nantinya juga akan dikelola, diorganisir oleh LTMPT. LTPT itu berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebehaan. Kemudian yang ketiga adalah SBMPTN. Maaf, jalur mandiri. Ya, jadi yang pertama SNMPTN atau SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga jalur mandiri. Nah, kalau tahun lalu jalur mandiri ini Disatukan ujiannya dengan jalur diploma hmm. Tapi untuk tahun ini belum ada kebijakan Apakah digabung ataukah dipisah Mungkin kita melihat uh, peminat ya Kalau peminatnya lebih banyak daripada tahun lalu Mungkin ini akan dipisah Contoh uh, jalur senam PTN Tahun lalu peminatnya berkisar di puluh ribuan orang di usul ya peminat usu tahun ini Alhamdulillah sangat signifikan kenaikannya Bang Denny uh, sampai 34.000 jadi ada 14.000 uh, lebih ya penambahan dari tahun lalu nah berarti antusias masyarakat untuk mengikuti seleksi khususnya memilih usul itu lebih meningkat dibanding tahun lalu nah untuk itu kita juga antisipasi dengan uh, banyaknya nanti peserta di SBMPTN dan Mandiri maka di Mandiri bisa jadi uh, bisa kemungkinan itu uh, terjadi dua kali ujian hmm. ujian Mandiri dan ujian uh, diploma tiga demikian hmm. uh, Bang Denny ya artinya kalau nanti uh, bagi yang tidak lulus SNPTN, masih ada terbuka SBMPTN, terus kalau nggak lulus juga masih ada mandiri gitu ya? Iya, hmm. masih banyak nah. kesempatan, ada lagi ya. uh, SBMPTN, mandiri, dan diploma. Nah, kalaupun nggak lulus dia satu masih ada kesempatan di diploma. Nah, Kak, iya, dari tahun juga. lalu, jurusan-jurusan apa aja di USU yang banyak diminati? Ah Jadi, dari 3 tahun lalu atau tahun ini ya? Tahun ini oh. ya? tahun lalu tahun lalu dan tahun ini Oh tahun lalu uh, saya lupa hmm. kalau untuk tahun ini uh, kita punya data oh. kebetulan uh, karena senam PTN kan sudah selesai ya hmm. sudah selesai uh, dalam uh, pendaftaran dan tinggal tunggu pengumuman hmm. dan sudah ada kita melihat data untuk peminatan oh. Oh. jadi uh, untuk tahun lalu Sebenarnya tidak terlalu uh, berbeda, tidak terlalu jauh berbeda ya, sama uh, hampir sama dengan tahun lalu. Misal, Saintek, Saintek ini dari 34.86 orang yang memilih USU, 22.763 orang itu memilih Saintek hmm. atau IPA, IPA jalur IPA. Jadi, oh. jadi berapa persen itu? Uh, lebih dari 50 persen. Ya. Saya rasa ini hampir 70 persen itu uh, 65 sekian ya, ya itu memilih banyak. bidang studi IPA. Hmm. Uh, dengan uh, program studi paling banyak dipilih itu adalah hmm, fakulta, uh, program studi kesehatan uh, masyarakat. Ya. Oh, iya, iya. oh maaf, uh, farmasi. farmasi farmasi. Kesehatan masyarakat itu nomor dua Jadi yang pertama peminat paling banyak di IPA itu adalah program studi farmasi S1 dengan jumlah peminat 1882 orang. Itu di senam PTN. Biasanya tidak terlalu jauh berbeda dengan SBMPTN dan mandiri pada tahun yang sedang berjalan. Nah, seperti itu biasanya Uh, kemudian untuk peminatan di tahun 2021 ini, khusus untuk uh, sos SOSUM ya, yeah. itu tahun ini uh, dari 34.000 orang itu uh, peminat di IPS atau SOSUM itu sebanyak uh, 11.000, kurang lebih 11.000 orang, dengan program studi paling uh, banyak diminati itu program studi manajemen oh. yang ada di fakultas ekonomi dan bisnis hmm. itu sebanyak ini banyak ya 2236 orang yang memilih ini bisa kita bandingkan tadi dengan farmasi ya yang hanya 1800 artinya lebih tinggi persaingan pada Uh, level sosum ini tadi, iya, yeah. uh, di manajemen. Yeah. Kemudian nomor yang kedua adalah uh, akuntansi. Mm. Yang ketiga fakultas hukum. Mm. Jadi itu untuk uh, sosum ya. Jadi bisalah kira-kira adik-adik uh, atau orang tua yeah. yang mendengar debara channel hari ini, uh, itu kira-kira mau masuk ke mana wow. dengan peminat yang seperti ini ya. dan kapasitas ya belum saya berikan tadi kapasitas jadi kalau uh, 34.000 orang tadi yang memilih usu pada jalur 6 PTN kami hanya memilih uh, menerima maaf wow. hanya menerima di kisaran dua ribuan orang hmm. dari 34.000 kita hanya menerima di kisaran 2.000 orang saja, 2.000 orang itu uh, dengan rincian uh, 1.174 orang di maaf 1.174 orang di sosum hmm. atau di PS dan 2.000 uh, salah lagi data saya maaf di Saintec 1174 dan 959 untuk uh, humana uh, sosum hmm. sosial humaniora jadi daya tampungnya ini hanya 2000 ya 1174 IPA hmm. di 959 untuk IPS di 6ptn hmm. dari 34.000 86 orang yang mendapatkan jadi itu bandingnya banding berapa 30 ya, ya? 30 ya. dari 30 orang hanya satu yang ya, di itu ya Bang Denny ya, ya. Ah, begitulah ya. perbandingan uh, harus uh, satu orang harus melawan berapa orang untuk ya. bisa masuk ke usi itu perbandingan yang itu. akan ikut SBMPTN juga harus memikirkan yang tidak lulus di SNMPTN ini karena kemungkinan mereka akan ikut lagi nanti kan gitu Betul. Jadi yang 34 orang ini adalah yang eligible. Ya. Artinya yang tidak eligible lebih banyak. Yang masuk ke senam hmm, PTN itu adalah 40% dari jumlah keseluruhan ya. Ya. Uh, murid atau siswa di sekolah. 40% ya. itu pun adalah sekolah yang akreditasinya A. Iya, iya. Jadi kalau dia non agregasi A bisa Baik. jadi dia hanya 25 persen bahkan 5 persen. Iya. Ya. Jadi sebenarnya oh. lebih banyak yang tidak berkesempatan atau tidak hmm. eligible ya. uh, masuk ke dalam senam PTN. Hmm. Maka inilah nanti yang akan berlomba, hmm. yang akan mengikuti seleksi untuk di SBMPTN. Ya. Inilah dia. Jadi sebenarnya. Tantangan itu lebih besar di SBMPTN ya. Nah, tetapi uh, biasanya, biasanya siswa-siswa uh, ini lebih dia lebih lebih tertariknya di SBMPTN ini karena uh, mungkin ya uh, kalau di Senam PTN kan dia dibatasi, Bang Denny. Ya, ya. Dibatasi itu misalnya dia anak IPA, anak IPA kan di Disarankan memilih IPA, eh, IPA saja, anak IPS disarankan memilih IPS saja. Kan disarankan ya, yeah. tapi tidak ditutup kemungkinan anak IPS memilih IPA silahkan. Mm -hmm. Tetapi kami tidak pernah menyarankan dan tidak menganjurkan, karena ada, uh, ada perbedaan nilai. Mm -hmm. Ada lima mata pelajaran yang beda, IPA dan IPS itu kan beda pelajarannya, itu ada perbedaan. Dan itu diperhatikan oleh sistem. AA. Yeah, yeah, Jadi yeah. kalau dari Sbmptn peluang lebih terbuka. Yeah. IPA bisa masuk IPS, IPS bisa masuk IPA. Itu peluang lebih terbuka. Yeah. Makanya siswa-siswa ini yang saya perhatikan lebih cenderung di uh, Sbmptn karena dia lebih mengeksplor apa yang be diinginkannya. Iya. Gitu iya. Yeah. dalam dalam waktu dekat. Uh, yang paling dekat itu adalah SBMPTN. Nah, bagi yang akan ikut SBMPTN, tentu mereka harus melihat jurusan mana yang tadi ketat persaingan dan segala macam. Nah, ya, ada nggak yang membedakan antara SBMPTN tahun ini dengan yang tahun lalu? Uh, kalau SBMPTN, ya berbedanya begini: kita, kita ke ini dulu ya, ke jadwal ya. Nah. Ini tanggal 22, kan kita pengumuman senam uh, PTN kemudian hmm. untuk uh, pendaftaran uh, UTBK dan SBMPTN ini dimulai tanggal 15 Maret hmm. artinya uh, sebelum pengumuman senam ptn siswa-siswa-siswa uh, ini sudah boleh mendaftar hmm. uh, UTBK ini dari 15 sampai 15 Maret sampai 1 April nah perbedaannya kalau tahun lalu kita ikut UTBK hmm. kemudian melihat hasil ya, ya kan ya. dan kita baru mendaftar SBMPTN ya. jadi ya jadi misalnya ini kira-kira nilai saya lima bu ya. bisa nggak saya masuk ke dokteran gitu kan ah bisa kita menentukan seperti itu tapi tahun ini tidak bisa oh. karena pendaftaran UTBK bersamaan dengan pendaftaran SBMPTN Hmm. Jadi ketika dia mendaftar UTBK, oh. ujian tes berbasis komputer, dia juga mendaftarkan prodi yang diinginkan di SBMPTN. Hmm. Jadi dia tidak tahu ya. uh, berapa nilainya. Ya, memang sedikit agak agak uh, kalau bilang merugikan, ya merugikan ya. siswa ya. Uh, tetapi uh, tidak, ini ya artinya kalau tahun lalu siswa itu sangat, wah, berapa ya nilai saya? Dia berpatokan pada nilai hmm. sehingga dia agak ribet sendiri dengan urusan nilai. Nah, kalau tahun ini dia diharapkan belajar dengan baik, hmm. belajar dengan benar sehingga mem memperoleh nilai yang diinginkan. Hmm. Jadi, gini, misalnya dia memang kepingin sekali kedokteran, dia hmm. harus wajib dia belajar dengan tekun sehingga dia bisa lulus. Uh, di kedokteran misalnya seperti itu jadi dia tidak berangan-angan oh nilai aku kemarin 600 ini aku lulus atau tidak lulus tidak lagi seperti itu ya. jadi dia harus betul-betul dia berjuang untuk uh, supaya dia bisa lulus di uh, fakultas kedokteran misalnya hmm. nah jadi misalnya dia memahami dirinya itu tidak mampu sekali uh, menengah hmm. nah, dia udah sudah bisa se memilih sekarang jurusannya hmm. oh kira-kira Nilai aku nih nanti kira-kira dari 500 lah ini, 600 sudahlah aku milih yang standar gitu. Aku milih ekonomi itu teknik misalnya dia berpikir seperti itu, ya. Dia dia berkemampuan, dia harus berkemampuan seperti itu juga gitu. Karena dia tidak akan pernah melihat dua dua kali kesempatan. Artinya, oh lihat dulu nilai kesempatan pertama, kesempatan kedua baru dia menentukan uh, prodi. Kalau ya. sekarang kesempatan hanya sekali. Iya, iya, iya tes ujian lulus atau tidak lulus iya. jadi itu jadi tidak ada lagi dia yang dia pikirkan untuk bagaimana gimana harus benar-benar uh, dia uh, berjuang untuk uh, memperoleh hasil yang maksimal di SBPTN gitu bagaimana kalau tidak uh, gimana berarti mirip dengan tahun itu. lalu ya karena yang yang keluar nilai dulu baru menentukan jurusan dua tahun lalu kalau nggak salah itu 2000 oh ya berarti dua tahun lalu ya kalau sekarang ya. kalau dua uh, kalau setahun lalu penda pendaftaran UTBK hmm. uh, yang pertama ya, ya, kemudian ya, ya. baru pendaftaran SBMPTN ya iya, betul Iya kan hmm. kalau sekarang pendaftaran Sama. UTBK dan SBMPTN disatukan oh segini, disamakan ya. Iya, jadi ketika tahun ini peserta itu dari awal sudah harus menentukan jurusan mana dia Tol, ya. iya, makanya ketika dia dia uh, ingin men, uh, apa, mendapatkan hasil misalnya di fakultas Kedokteran saya bilang tadi ya. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya, ya. bertanggung jawabnya itu bagaimana, belajar dengan baik, jangan memilih kemudian dia tidak bertanggung jawab nah. sehingga main-main ya udah lulus gitu, jangan, jadi, jangan sampai nilai UTBK nya tinggi tapi dulu kan, faktor lagi ya gimana jangan sampai nilai-nilai UTBK nya tinggi tapi karena salah jurusan gak lulus gitu kan iya oh. jadi sebenarnya ketika dia mempunyai nilai 500-600 hmm. dia kira-kira di level menengah dia sudah lulus ternyata dia memilih di level atas ya akhirnya tidak lulus padahal ya. dengan nilai dia segitu ya. di level menengah sudah lulus makanya ya. harus diperhatikan juga hal-hal seperti itu harus dipikirkan uh, tidak hanya dipikirkan oleh siswa ya kalau saya pikirkan juga orang tua ya. gitu karena orang tua ini kan kamu harus A gitu kamu harus ya. B anaknya kepingin C Iya ya kan ya. atau anaknya uh, kepingin a orang tua kepingin c a, seperti itulah jadi memang harus yang memperhatikan ini tidak hanya anak tidak hanya yang bersangkutan tetapi juga orang tua memang tidaklah kita eh, orang tua adalah eh, kita mendengar nasihat dari orang tua memang pilihannya yang terakhir adalah kita yang bersangkutan gitu kan tapi tetap orang tua memberikan Uh, Saran-saran kepada support. anaknya Iya sesuai dengan kemampuan Anak-anak kita itulah Nah gini nanti setelah misalnya SBMPTN juga tidak lulus Nah akhirnya kan nanti uh, Kalau masih ingin juga masuk USU Masih ada satu peluang lagi di jalur mandiri Anda Bisa jelaskan ke jalur mandiri ya. usu Tahun ini gimana Gimana tadi Untuk jalur mandiri tidak tahun ada. ini Seperti apa Oh jalur mandiri tetap ada ya Hmm. jadi oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTPT itu ada aturan sendiri jadi setiap PTN itu wajib menerima dari 100% siswa yang diterima setiap tahun PTN itu wajib menerima di S6 PTN itu 25% hmm. maaf 20% dari total Hmm. tapi itu minimal ya artinya kebijakan perguruan tinggi masing-masing yes. Apakah mau 25 Apakah tetap 20 atau ditambah 30 itu kebijakan masing-masing yes. kemudian untuk SBMPTN itu dia minimal 40 hmm. jadi lebih besar kesempatan di SBMPTN karena Minimal 40 Ini minimal. Ada yang 50 ada yang enam. Terserah karena ya. dia minimal. Nah, ada lagi satu yang ditentukan oleh TMPT adalah jalur mandiri. Hmm. Mandiri ini maksudnya yang dikelola pelaksanaan seleksinya oleh perguruan tinggi masing-masing. Itu maksimal itu hmm. hanya 30 Jadi nggak oh. boleh lebih dari 30 ya. Kalau sbmptn tadi minimal empat puluh. Boleh lebih, senam uh, PTN 20 minimal boleh lebih, tapi kalau uh, mandiri maksimal 30 tidak boleh. Tapi berkurang boleh, hmm. boleh 20 boleh 25 tergantung kebijakan masing-masing. Uh, Biasanya itu kita lakukan uh, ketika uh, menunggu pengumuman uh, SBMPTN. Hmm. Nah, jadi uh, kalau... SBMPTN ini kan pendaftaran tadi 15 Maret sampai 1 April ya hmm. 2021 pengumuman itu ada di bulan Juni tanggal 14. Nah biasanya mandiri itu jadwalnya sebelum tanggal 14 Juni itu sudah ada pendaftaran. Ya, ya, ya. Biasanya dua minggu sebelum itu ada pendaftaran uh, untuk mandiri. yang ikut uh, mandiri. Dua minggu sebelum pengumuman, kemudian dua minggu, biasanya satu bulan itu pendaftaran. Jadi pertengahan-pertengahan itu dia jadwal pengumuman SBMPTN. Ya. Nah itu pendaftaran di bulan Juni. Nah biasanya untuk ujian itu di bulan Juli, hmm. ya di bulan Juli 2021. Hmm. Untuk kebijakan tesnya masih belum ada perubahan sampai sekarang, kita masih apa kegiatan seleksi kayak UTBK, hmm. ujian tes berbasis komputer hmm. jadi mandiri dilaksanakan oleh USU ya, ya. secara internal hmm. gitu Bang Denny ya oke okay. nah sekarang nih balik nih ke masalah UKT karena ini kan pasti selalu jadi pikiran juga buat yang mau kuliah pasti mau milih kampus-kampus yang UKT-nya terjangkau, nah kalau di USU gimana gak untuk UKT ini ya kalau UKT kan eh uh, untuk eh uh, pengelolaan SPP ini ada dua cara ya kalau reguler atau penerimaan melalui senam PTN dan SPPT itu uh, dilakukan uh, kt uh, UKT uang kuliah tunggal artinya uang kuliah itu semuanya sudah di situ ya. tidak ada lagi penambahan uang yang lain Itu namanya UKT Kemudian UKT ini juga ada berjenjang, karena ada peradilan, hmm. ada level 1 sampai level 6, siapa yang di level 1, siapa level 2 sampai siapa yang level 6, hmm. itu ditentukan oleh pengisian formulir ya. yang sebelum sebelum me membayar itu wajib mengisi formulir untuk menentukan level mana. Ya. Nah, usu biasanya usu paling tinggi itu adalah 6 juta untuk reguler ya. Yang paling rendah. Ya per semester, oh. uh, yang paling rendah itu bisa 500.000 hmm. Nah dari yang enam dari yang level-level ini hmm. untuk yang masa pandemi juga ada diberikan keringanan hmm. untuk anak UKT untuk penerima UKT ini namanya ada pengurangan pengurangan level ya, ya. ini Jadi misalnya di level satu nilainya 500 level 6 nilainya 6 juta misalnya pengurangannya bisa pengurangan level jadi dari, dari level 6 jadi level 5 level 5 jadi level 4 misalnya pengurangan level UKT yang kedua penghapusan jadi kita tergantung kita lihat uh, kebutuhan anak tersebut ini selama masa pandemi ya ada penghapusan ada juga eh uh, penerima bantuan pemerintah. Nah, ada juga subsidi dari pemerintah untuk menerima bantuan. Jadi bantuan itu sama di mana semua perguruan tinggi 2.400. Jadi 2.400 ini kalau uang kuliahnya tiga juta, maka diberikannya 200 2.400, sisanya dia harus bayar sendiri. Ya. Itu penerima bantuan pemerintah. Nah, itu KT Yang kedua adalah SPP jadi SPP ini dibayar khusus anak mandiri, ya. kalau mandiri dia ditetapkan, ketetapannya sudah ada ya, misalnya untuk IPA satu semester tuh 6 juta, hmm. kalau IPS satu semester 5 juta, tetapi membayar uang dana kelengkapan akademik, BKA, ya, ya. hmm. itu sejumlah kalau di USU belum, belum naik ya, tujuh hmm. juta hmm. untuk membayar di awal itu yang mandiri hanya sekali bayar uh, deh, kalau, ya kalau UKT dia tidak ada uh, pembayaran DKA hmm. artinya semahal semahal mahalnya UKT di untuk jalur uh, SBMPTN itu hanya enam juta berarti ya Iya, reguler enam juta hmm. masih enam juta ya, ya, ya. paling murah di Indonesia untuk PTN BH ya, kan? ya, seperti itu Karena makanya di... Ya, sepuluh lebih. Makanya kuliah, kuliahlah di USU. Banyak <laughs> ya, sekali ya. keuntungan. Uh, ya. Kalau orang tua sekarang mana yang murah? Iya betul. Oh. Oh, murah, bagus, gitu kan? Nah, paling mahal. Yang cuma... murah, yang bagus masuk USU. Oke, okay, terakhir kak. Tidak apa? Ya, tidak kecewa. Ya, terakhir kak. Selain UKT yang masih murah tadi, masih paling mahal cuma enam juta. Apalagi kak yang yang membuat orang itu harus kuliah di USU? Iya, jadi yang pertama salah satunya ya, salah satunya bahwa usul ini sudah menjadi sebuah perguruan tinggi berbadan hukum sejak tahun 2003. 2003 ya, udah lama itu ya. Kemudian di tahun 2013 kalau nggak salah saya, dulu namanya PT BHMN tahun ya. 2003. Kemudian di tahun 2013 berubah menjadi PTNBH perguruan tinggi berbadan hukum. Itu hanya ada 11 awalnya itu 7 perguruan tinggi. Kemudian sekarang menjadi 11 tambah tambah ini masuk oh masih 11 masih 11. Oh tambah masuk UNS ya, UNS itu yang ke-12. Jadi 12 PTNBH. Uh, tetapi kita adalah universitas uh, yang ketujuh yang sudah masuk PTNBH sejak tahun 2003. Banyak sekali keuntungan di PTNBH ini. Uh, jadi uh, pemerintah banyak memberikan uh, kesempatan kepada perguruan tinggi masing-masing untuk mengelola uh, kampusnya, baik uh, cara mengajar, uh, penelitian, pengabdian, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, uh, USU sudah masuk klaster satu. Saya rasa hmm. kalau adik-adik yang uh, ingin kuliah, ya sudah melihat dulu. Ini USU ya. ini peringkat berapa, pasti, ya, gitu iya. kan? Dibandingkan ya dengan Jawa ini peringkat berapa, gitu. Pasti seperti itu saya yakin, gitu kan? Hmm. Nah, karena pasti di mata anak-anak yang di Jawa yang yang setuju universitas itulah yang paling top. Hmm. Biasanya yang di daerah-daerah ini ya yang sudah kedua kok saya yakin seperti itu. Kalau bisa saya ingin adik-adik ini memilih Usu karena memang paling top gitu. Jadi sama dengan di sana gitu kan, nah, artinya levelnya itu sama. Kenapa? Karena sama-sama di klaster Iya. Jadi di klaster satu memang ada satu, dua, tiga, empat. Memang ada, tapi dia namanya klaster satu hanya tiga belas universitas. Nanti di klaster 2 tambah lagi 20 pulihabilitas, jadi klaster dia. Jadi artinya satu klaster itu sebenarnya sama ya. uh, levelnya, begitu ya. Nah, kita atau USU sudah masuk di klaster satu sudah dua tahun, ya yes. sudah dua tahun ini. Kemudian tadi kita sudah cerita uang kuliah, ya, ya. uang kuliah kita yang paling murah. Jadi kenapa masuk USU salah satunya uang kuliahnya murah. Nah, tidak malah mungkin ada universitas baru malah lebih mahal gitu kan atau universitas yang akreditasinya belum A lebih mahal atau klasternya tidak klaster satu lebih mahal jadi di sini sudah klaster satu akreditasi A uang kuliah murah silahkan silakan cepat-cepat berlomba-lomba memilih USI kemudian kemudian untuk prestasi mahasiswa kita sudah banyak sekali uh, menorehkan prestasi ya Internasional, nasional, ya. itu sudah banyak sekali. Uh, ada yang kemarin dari di Amerika ya, di Amerika uh, desain, kalau nggak salah saya tentang desain itu kita dapat goal, ya. goal itu ya uh, juara satunya gitu ya. ya. Untuk melihat uh, keunggulan ya. mahasiswa apa-apa yang sudah Didapat oleh mahasiswa, kemudian fasilitas apa saja yang kira-kira nanti didapat oleh mahasiswa yang akan masuk itu bisa dilihat di website usul. Ya. Website usu sudah banyak memberikan keterangan tentang itu. Kemudian, kita juga ada media sosial, jadi ketika adik-adik atau orang tua yang mendengar di sini ingin tahu informasi yang ini USU ini keunggulannya apa gitu? Hmm. itu kita juga ada di Instagram USU ya, official USU itu uh, banyak nanti untuk Sumatera Utara, tapi kita yang centang biru itu sudah uh, sudah resmi dari uh, Facebook Facebook ya, Bang Denny ya? Oh. Facebook Instagram. Kalau tuh apa? Facebook juga ya? O official Nggak USU. <laughs> <laughs> official <laughs> USU ya. Ah. Ah, jadi official USU itu Uh, sudah resmi dari Instagram uh, melihat dari centang biru. Jadi uh, banyak sekali apa yang sudah uh, diperoleh oleh mahasiswa, oleh dosen, prestasi-prestasinya boleh dilihat uh, di Instagram official USU. Kemudian selain mahasiswa juga uh, kita sudah banyak sekali melahirkan dosen yang uh, menghasilkan penelitian-penelitian Uh, yang inovatif ya. Hmm. Jadi uh, di USU ini ada beberapa dosen yang uh, yang hasil karyanya sudah sangat uh, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, jadi uh, kita harapkan juga demikian. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ini juga dapat berkolaborasi dengan dosen-dosen tadi untuk menghasilkan satu inovasi yang kira-kira uh, sangat bermanfaat bagi, bagi masyarakat kira-kira ada nggak ada jadi boleh lihat di uh, di Google tentang semut ya S E M U D hmm. uh, itu itu lupa saya panjang itu semut itu dihasilkan atau uh, organisasinya itu itu dibuat oleh um, seluruh mahasiswa USU maksudnya seluruhnya anggotanya itu adalah mahasiswa USU yang membantu uh, mahasiswa dan masyarakat selama pandemi. Hmm. Jadi uh, boleh nanti dilihat itu juga bantuan uh, dari uh, kementerian bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya inovasi membantu masyarakat selama pandemi. Jadi kita masuk, mahasiswa kita masuk uh, salah satu yang mendapatkan bantuan itu. Ya banyak lagi nanti lihat uh, silahkan lihat di website, fasilitas kita besar, uh, Kampus kita ada tiga, kita punya rumah sakit pendidikan yang besar. Ya. Yang sudah ya. agregasi paripurna. Kita Itu punya juga, kita, ya. Ya, kita punya lapangan olahraga, tempat-tempat olahraga yang yang apa ya, yang sangat qualified gitu. Ya. Hmm. Ya. Oke, baik Kak, terima kasih banyak atas informasi bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan ya baik orang tua yeah. ataupun calon mahasiswa yang sedang masih mencari-cari kemana mau kuliah tahun ini mudah-mudahan mereka sudah bisa menentukan pilihannya dan memilih usu untuk uh, sbmptn atau ujian mandiri nanti dan kalau masih ada yang kira-kira uh, ingin ditanyakan bisa langsung saja ke uh, web resminya usu atau ke instagramnya usu yang resmi yang ini official usu yeah. atau bisa menuliskan di kolom komentar di bawah di bawah ini kalau kira-kira nanti uh, bu lp atau klp bisa menjawab nanti bisa kita sampaikan langsung ke klp terima kasih banyak ya Le nanti siapa sebentar maaf potong ya. siapa nanti yang saya lihat kira-kira pertanyaannya yang yang oh. apa ya yang sangat membangun yang kira-kira ya. sangat menarik gitu ya hmm. ah, itu nanti boleh ambil uh, souvenirnya ke usu atau nanti saya kirimkan ke bang denny misalnya boleh. Ya tidak berada domisilinya tidak berada Betul. di Medan kita kirimkan ya, ya bang Denny ya baik terima kasih kak jadi yang menonton ya. silakan komentar nanti ada yang akan mendapatkan spenir untuk komentar-komentar yang terpilih nanti baik kak, terima kasih banyak kak dan demikian ya, sama, ya, ya salam ya. salamualaikum alikumsalam <laughs> warahmatullahi -salamu. wabarakatuh demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan kepala koordinator Sosialisasi Penerimaan mahasiswa baru usu Tahun 2021, Ibu L.P. Sumanti. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.